Sangat ngomong. Sangat ngomong. Mm -hmm. itu Alhamdulillah cuman juga, cuman. Alhamdulillah RPU menggunakan eh uh, GP2000 dan Motorola CP 1660 Alhamdulillah berhasil Dengan rangkaian yang seperti ini itu kita coba Alhamdulillah rencak begitu Roger.